Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya. Tipenya adalah sini ya. Canon G G4010 ya. G G4010 ya. Nah, kasusnya adalah error ya, error 6000. Nah. Namun sebelum selanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi. Oke, okay, langsung saja kita coba ya. Kita hidupkan, ini perintah sudah saya colok, tinggal kita hidupkan. Apakah benar? Atau usernya adalah error 6000 ya? Nah, ini perhatikan kode errornya ya. Ya, kode dukungan 6000 ya ada dukungan 6.000. Ya, kelihatan ya. Nih tulisannya 6.000. Oke. Okay. Ini biasanya ya printer Canon yang tipe barunya, tipe baru ini baru saya menemui ya. Saya menemui kasus seperti ini di tipe Canon yang seperti ini. Jadi Mari kita sama-sama belajar ya, mari sama-sama belajar, kita cari uh, penyakitnya ya, nanti kalau sudah saya ketemu penyakitnya, nanti saya akan bagi apa solusinya dari kode error 6000 ini, biasanya kode 6000 ini adalah uh, uh, perangkat keras ya, bukan software ya, uh, apakah mekanik yang berpasal atau yang lainnya ya, nanti kita cek kita bongkar dulu, nanti baru ketahuan ya saya lanjutkan ya, ini sudah ketemu ya, penyakitnya dari printer G4010 ya saya sudah dapat solusinya penyakitnya sudah dapat, nah silahkan balik printernya ya, ini sudah saya balik ini tutupnya ya, ditutup tutup belakangnya. silahkan perhatikan di sini ya. Nah ini, fokus di sini ya. gimana mana supaya kelihatannya? Nah ini supaya kelihatan. Nah ini ya, saya tunjukkan penyakitnya ya error 6000 ini yang bermasalah ada di mekanik ya Nah ini saya tunjukkan ini saya gunakan abeng ya ini ada roda di sini ya di dalam sini ada roda mungkin teman-teman bisa lihat soalnya ini agak gelap-gelap ya nggak kelihatan tapi di sini perhatikan di sini ada roda roda daripada mekanik ini ya mekanik ini, jadi diputar, kita putar menggunakan obeng ya, obeng min ya ini saya putar ya putar ke atas ya nah, ya, diputar eh, roda yang warnanya hitam ada di dalam sini ya putar ya, diputar-putar nah, disitu dia apa namanya terselip atau takang ya bahasa saya itu ya takang jadi ketahui ketika hidup printer itu mekanik itu tidak berjalan seharusnya ketika dihidupkan printer itu katet eh, it itu berjalan nah ini ketika printer dihidupkan katet it itu tidak berjalan seharusnya kan dia berjalan ya karena roda ini terselip ya bahasa saya itu terselip. Nah, jadi putar. Putar-putar, nanti aku sudah terasa sudah tidak keras di sini. Sudah cukup. Nah, dia biasanya kalau diputar di sini, di sini dia ada bergerak sini ya. karena mekanik daripada yang ini ya, yang kita putar ya. Hmm. Nah, bisa juga kita bantu lewat sini ya. Saya balik yang lagi ya. Nih, kalau sudah diputar sedikit tadi ya di depan di, belak di depan ke kan belakang ya di belakang ya diputar pakai obeng nah di sini ini kan ada saya tunjukkan pakai obeng ya ini ada roda ya ini ya ini ada roda ya ini ada tiga roda ini putar gunakan tangan ya diputar ya ini ya, diputar nah ini, diputar-putar atau muka ke belakang ya ke depan bisa, ke belakang nanti dia akan bergerak ininya ya nah, itu solusinya ya hmm. nah, ini kan sudah lancar ya, kalau tadi ini keras ya keras, nah itu saja solusinya ya hmm. oke, sekarang kita tes hidupkan ya Tetes hidupkan, ya. Tetes hidupkan. Oh ya, belum dicolok ya. Colok dulu. Oke, kita colok dulu. Kita buka ya. Nah ini kita hidupkan. Nah, ini sudah nyala ya. Perhatikan kathretnya ya. Nah ini bergerak. Kalau tadi ketika kita hidupkan dia langsung error. Ini kathret tidak bergerak. Itu tanda bahwa mekaniknya tidak berfungsi atau dia takang bahasa saya. Nah itu tadi seharusnya di di apa namanya dikorek pakai obeng tadi ya jadi sudah bisa berjalan dan kita bantu lewat sini juga nanti kalau mas putar-putar nanti di sini dia akan berputar, akan bergerak ya naik turun kita bantu lewat sini nah, sekarang ini sudah normal ya nah, sudah mau berputar sudah ngelini ini suaranya ya Oke. nah ini Printer sudah normal ya. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes printer ini. Kita tes untuk cari kertas kopi ya. Ini kita copy Oke, okay, kita copy hitam ya. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, dia akan mencetak ya. Kita tunggu. Apakah sudah benar-benar normal ya. Biasanya kalau sudah tidak ada error lagi di sini. Insya Allah sudah mau ngeprint ya, karena sudah tidak error lagi. Ini printernya masih teling ya. Oke okay, sudah ngeprint ya. Oke okay, sudah keluar hasilnya. Nah ini hasil fotokopiannya. Wah huh, sempurna ya, bagus. Nah, demikian ya cara servis printer Canon G4010. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.